Kebesaran roti Rene Rene renek, Rene renek, renek, renek, taman renek, aku aku perjalanan renek, renek, renek, renek, ternyata kayak gini hai, hai, rencananya hai, hai, hai, Pak Agus, Pak Agus hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hari hai, aku ngeplug lebih cukup nah oke ya Hah? hmm beda yang apa gue beda ketahuan rana hmm oh. iya kesannya kan hmm hmm hmm gimana ngara ini taman apa aku yalali, ya lalih ya tamannya rusak Hmm. Bisa. Bisa. Hmm. Sampai. Ah. Kecewa ada-ada rene. Ayo dong. Bismillahirrahmanirrahim. Cirolu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi bersama saya Agus Agwis motor motoploker kediri sekarang hari Minggu pukul 11 siang Tahun 2022 nah, Video kali ini Saya mau Reading Tipis-tipis Sunmori Alias jalan-jalan nah, Sekarang saya posisinya ada Di Karanganyar Norjo Watas kediri Gimana jalannya deh Terus ya? Hmm Hmm Lali aku rodoan Ya, selamat siang ya lor Ya, kembali lagi Video vlog yang ketiga Ya, semoga kalian semua dulur-dulur Tak doain, sehat, walafiat. fiat lancar paringnya kesehatan panjang umur amin nanti video ini aku jadi belajaran nge video yang ketiga Sem video pertama aku nge judulnya bahasa jawa timuran kelas pelaku yang kedua, guys. Nengarani pelaku yang kedua itu belajar belajarin lah, Aplikasi kamera. Nah, yo karena nengarani kan daerah Kediri. Hmm. Oh, naik, naik ngarani Jawa Timuran ini naik ngarani ya. Halo, <tuh> Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo, Halo. masker malam mikro mikro mikrofon masuk desa Karanganyar ya, dulu dulu duwe, duwe dan ngakali langsung ke duwe toko bluetooth-an supaya enak jenis yang praktisnya panjang nganu mic bluetooth-an ayo mulanya tak kali tak kali tak kai sepon pelan-pelan ini ini lah ta, bangunan taman baru ya. Ha. oh iya ya ini ngeklung lho iya iya alon-alon sempeteng kelakon lho lho semurah ini cuman ngomong ku rado angel masalah aku mibu cukul lho lho jadi aku ngomong ku rado rado angel wes ngomong iya sengenek jenek ngomong lho lho Nggak di mobil, ya nanti no. Bicuku lor, nggak pengen di mobil uh, yuk. Iya, uh, uh, sementing kan Sementing kan apa enaknya eh. Rima apa Ah uh, Orang dari kampung ya penanya naik Ini pengen masak, jangan, sayur Jalur tangga ini, ini model mutil yang kebunan Ya soalnya, nah kota Raisa Ya, ini ngulan, arah ngulan Nganan Yang di tengah Menjaga ini naik Menggo, eh, mobil belok kuning ke ha. Yo, tantin, tantin, eh, eh, sumberagung, yo terus Jalan ini awan bengi lewat terjam awang memotan pasir hmm. nah, kayak toko kelambi apa teh kayak ngano tak kayak ke kelon ya gering nah lah nah maksudnya muncul bahasa Indonesia biar, enak ngomong toh, ya ah Oh, ya apa-apa dicampur. Ha. Oh. Oh. Yeah. <laughs> ya masalah dicampur. Sementara kan paham, Loh, huh? okay, yeah. oh iya yeah, iya yeah. Atau kan, kira kirainan udah berarti pah, lah, aku, <hesitation> nah. lah, aku mikir, kok, narik ya, emang, bahaya kan, narik cowok, kawan, anu. oh, kena lewatkan, ya, ke jalannya tembusan deh, nah, alia, kok, oke, ben, beba indah, kematkan, ya, sah, oh, eh, ngeplak kampungnya, ngeklak, anu, ngeplak jalannya kebonan sawah persawan deh ya, hmm. ya lagi, lewat bulak bulat sawah kebunan nih adem suasana nih ya sepira manjat hmm ya wakiri wakiri wakiri wakiri wakiri wakiri wakiri wakiri wakiri wakiri wakiri wakiri wakiri wakiri wakiri iya nah aro aro nyamperin nah tapi ya di telok posisi delok wong wangwang aneh kan, loh, lah mana lah, karena ah orang oh, meranggut ada arwah arwah ya, hmm. ah oh iya, aku sering nggak sepedaan guys sekep sepedaan gua sih kadang taruh-aruh epeh tibae -tiba, belum nusey <laughs> lakan enggak lampan panik apa enak gua dikerosombong noloh tadi sih hmm. <susur> <Ha? Nanti? susur> oh, oh, eh eh nanti aku lali lagi Pak Oh ngidul terus itu eh Aku lali kene desa apa nek ngarane. Hmm. Oh iki ngono. Ha loh, Lagu. Yes, aduh, bablasane ya. rona ya. Berarti nice. iki rono wis. Pas lali ora supaya ora liwat kene loh. Ngono lho. Hah? Eh? Ya yeah, enggak emang Pak kita gitu, ya, deh. Iki kan sing sering ngawal Dewi Pedean. aku akhirnya lewat perapatan ini Pak Agus gitu aja, daerah kono. Oh. Hmm. Ya jalanan iki. Hah. Hmm. Hmm. Lor, aku tak pamitan bisa ya lor. Iki aku kimas mekonggon aku. Yes, aku pamitan di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Terima kasih, matur suwun KB bisa so, ngelewak videoku, ya muka-muka terhibur Kehidupanku di jalanan, jalur, ya, lor Yes, dadah lor